Emas bullish, apakah akan terus melakukan fase rebound? Harga SAO USD sedang melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan SAO USD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga SAO, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1926.57, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1917.88. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.